karena ada kemarin teman yang yang komentar di apa di Siapa namanya? Imam enggak? Enggak, enggak ada teman. <laughs> imam mana Imam nih? Enggak ada kabar nih. Enggak tahu dah mungkin dia tadi waktu saya video call dia belum pakai baju jadi dia malas mau kesana. Jadi gini, ada teman Bang, kalau memang bumi ada ujungnya, berarti kalau kita di ujung kita bisa nengok gini, gini dong Bang. Iya, <laughs> bisa nengok. Akasa. Ya bisa, bisa saya bilang bisa. Cobalah. <laughs> Mulai? kurang kurang apa suaramu kurang mendekat ah, ah gitu oke okay, ya langsung aja lah nggak kita kita nggak ada sembilan-sembilan ya nggak nggak yeah. nggak seperti podcast podcast yang nah, apa yang kita lihat di, di memang PC, ini di YouTube ya memang lokasinya di, kita nih, di di perkantoran cuman kita ngambil background bengkel nih yeah. <laughs> kita minta izin juga sama bang awal mo mohon maaf bang awal kita pakai backgroundnya keren soalnya jadi gini aku tuh kok pikiran gini kan uh, Iswadi ini akhir-akhir ini dia gandrung nih sama yang pembahasan apa teori bumi datar. Teori bumi datar. Kalau bahasa Inggrisnya flat earth theory. Ah. <tuk> Mantap. Jujur aja ini ya, ini sebenarnya tema ini udah lawas ini temanya. Udah sejak kapan ya? Udah lama lah pokoknya. Awal-awal internet masuk simpang empat udah banyak yang bahas. Udah, udah pada ribut itu, uh, akhirnya. Dan kok ko yang tahu ya, ini... Ya. Teori yang seperti ini nih, udah banyak perkembangannya. Ada teori bumi donat, ya. ada teori bumi, bumi di atas kura-kura. Bumi peta. Bumi peta, macam-macam <laughs> ini teori ini. Nih. Nah ini teori bumi apa bumi datar. datar. Bumi datar ya. Nah kenapa? Gitu. Kenapa baru kepikiran <laughs> sekarang? gitu? Aku nggak tahu ya, tapi kemarin ada teman, youtuber juga dia. Kebetulan waktu itu saya mau pergi ke Simpang 4. Habis itu ketemu sama temen dia punya channel YouTube juga uh, namanya sih pokoknya dulu nama channelnya Bandria tapi hmm. sekarang lupa apa nama channelnya di situ kita cerita cerita habis itu rasa-rasa nggak -rasa mungkin aja gitu kok dia tiba-tiba ngomong seperti itu gitu ngomong bahwasanya bang kita bahas ini bang bahas apa bilang bahas uh, elit global gitu kan itu elit global itu teori konspirasi uh, iya, iya, itu. kayaknya mikrofonnya kurang keras apa ini penyebabnya ini uh kurang keras, cek chick, ah. ini aku ngomongan kerasnya. Cik. Nah, ton suaramu kurang keras oh, loh. Ton suara aku kurang keras yeah, ya. Iya, nanti. <laughs> ini udah terlalu dekat loh ini. Jangan deket deket ini segini cuman eh, loh. Enggak bisa. cek nah, kecil kan? Mungkin karena mikrofonnya ya? Ah, atau mungkin kita tukar mikrofon? Apa palsu ya? <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay lah, kita lanjut ke pembahasannya ya. Iya iya iya. Ah, jadi di situ dia cerita waktu itu, bang, abang tahu nggak bahwasannya bumi itu datar, gak lah bro, mana pula? Dari sekolah Kok berarti dari awalnya kita nggak nggak nggak apa gak ya? Nggak percaya? Bantah yang bantah. bantah. Aku memang bantah gitu. Nggak <laughs> mungkin lah. Bumi itu dari dari awal pertama kali aku sekolah tuh udah dihajarkan kan bumi itu datar gitu. Eh bulat. Bulat gitu bulat, ya. bulat. bulat gitu. Tapi di situ dia menjelaskan menjelaskan menjelaskan bahasanya dia tuh kayaknya yakin kali bahwasanya bumi itu datar. Aku tetap si kokoh dengan pendirianku. Si, bahwasannya... si, si, si. Siapa orangnya? Eh? Siapa mikir tuh Bebas aja nih nggak apa-apa. Siapa, Siapa orangnya? Itu namanya aku nggak tahu loh, Toma. cuma tunnel youtube-nya uh, Bandri TV. Kok nggak salah? Bandri, Bandri TV. TV ya? Nggak tahu ya kalau udah orang simpang empat? Orang batalinkin. Ya? Orang batalinkin Ya, orang. ya. Nah, itulah waktu itu ya. aku ya mencekal dia gitu loh. Mencekal bahasanya bukan mencekal untuk uh, bahasanya meyakinkan dia lagi. Bahasanya bumi itu bakalan bulat lagi, bulat gitu kan, nggak? Ya. Mencekal argumennya dia itu sepertinya salah gitu kan? Itu. Aku browsing lagi nih, gini, gini, gini. Browsing, aku gimana? Browsing. Sedangkan kalau mau browsing Google itu Google itu kayak mana ya? Elite Global juga kan itu. Iya <laughs> <laughs> kan? Kayak mana aku mau browsing di mana gitu deh? Iya, namanya apa? Elite Global itu ya semua teknologi yang dipakai manusia tuh yang nah, mereka yang bikin itu. Ya, mereka yang bikin gitu. Jadi aku tuh mau bertanya sama siapa gitu loh. Nah, sekarang ini nah. pertanyaannya gini. Satu hal atau beberapa hal? Nah. Yang akhirnya aku itu percaya itu bumi itu datar. Nah. Apa? yang membuat aku percaya bumi itu datar ya. Bahwasanya bumi itu datar. Nah, ya kan. Tidak bulat bumi ya kan. Kalau ya, setahuan ke mata mata mata langsung bumi memang datar ya kan. Kalau menurut aku bumi itu bergelombang, enggak datar. Karena kalau datar itu enggak ada itu. Apalagi kalau kita di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat itu ada namanya kelompan empat. Itu enggak bisa dibilang bumi itu datar. <laughs> itu ya, uh, yang pertama yang membuat aku kenapa bumi itu berbentuk datar. Percaya bumi itu, itu ya, datar. Percaya bumi itu datar. Ini cuma saya ya, cuma saya. Kalau teman-teman itu terserah gitu, kita nggak membawa teman-teman untuk percaya sama saya. Bahwasannya bumi itu datar. Kita punya argumen masing-masing, kita punya pemikiran masing-masing, dan kita punya pembahasan masing-masing. Jadi di sini kita podcastkan buat teman-teman semua agar teman-teman itu bisa bisa menyimak sendiri, bisa menganalisa sendiri mana yang benar, mana yang nggak benar itu teman-teman semua yang tahu. Nah, jadi saya terangkan di sini bumi itu datar. kenapa saya sebut bumi itu datar? itu dari apa? Dari, dari teori ya. misalkan, misalkan saya ini berdiri di tepi laut, ya. ya. saya berdiri tepi laut, ada kapal besar. ya. Bikin, buatlah kita sebutnya kapal tanker ya, hmm. kapal untuk mencari kantung besar pokoknya. dia lagi berlayar ke tengah. ya. Itu semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin gak nampak, semakin hilang. Itu berakibat apa gitu kan? Apa, apa penyebabnya gitu ya? Apa penyebabnya itu? Jadi kalau di situ, dari mata, mata penglihatan mata yang apa ya? Normal. Nah, normal ya. Itu memang kalau dilihat dari teori, misalnya digambarkan kalau dari samping. Jadi... Bumi itu seperti seperti ini, bergelombang seperti ini. Yeah. Kita berdiri posisi di sini. Kapal di sini masih nampak. Begitu dia jauh, jauh, jauh, jauh, lama-lama hilang. Dia nggak nampak. Nah, itu kepikiran bahwasannya bumi itu bulat. Yeah. Karena semakin jauh, semakin nggak nampak, berarti dia mengalir dengan cara cekung. Nah, gitu yeah. itu. Ada ada cembung, cembung. cembung ya cembung. Ada, cembung ya. ada, ada lengkungan nah. yang dilalui sehingga hilang. Nah, ya. sehingga semakin hilang, jauh hilang. Juga. ya. Uh, kalau menurut saya itu sebenarnya bukan itu. Kalau menurut saya itu itu jarak pandang mata kita memang tidak sampai di situ. Tidak sampai melihat melihat kapal itu sejauh itu. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya tuh itu sebenarnya itu kalau dulu lah. Uh, udah ada dibuktiin sama orang. Abis itu berhasil dia. Dia menggunakan teleskop. Teleskop Sejauh-jauh kapal gak kelihatan dari mata kita. Dari mata kita dipandang tidak terlihat. Tapi setelah itu mereka teropong. Rupanya pas diteropong, jangankan kapalnya, ujung kapalnya sampai kelandasan air aja kelihatan. Nah itu, pokoknya kalau menggunakan teropong teleskop itu jelas jaraknya sangat jauh. Kalau tidak menggunakan teleskop, pakai teropong biasa itu berarti memang masih dekat. Gitu. Yeah. Jadi ini yang diuji di, cobanya pakai teleskop. Kali Jadi besok. teleskop itu udah jauh pasti, udah pasti jauh, udah pasti jauh. Pokoknya udah tidak bisa dipandang dengan mata telanjang. Oh. kita nah. di situ. Nah. Ini pemahamannya beda sama saya. Yeah. Kalau eh saya, nggak usah pakai saya lah aku aja lah kayak yeah. gini. Kalau aku nih sampai ke pantai itu ya, hmm. dari awal belajar IPA dulu ya waktu masih yeah. SD ya belajar IPA. Dijelaskan di situ kan, bumi itu bulat Bumi nah, itu bulat. Bumi itu bulan. Apa dasarnya gitu? Karena kalau cuma, cuma hanya sekedar pelajaran, tanpa kita praktek langsung gitu kan, tanpa ya. kita tahu lang langsung gitu kan, kita nggak yakin gitu. Ya, ya, benar, benar. ya karena kalau kita pergi ke pantai, dari ujung sampai ke ujung itu melengkung kan? ya, memang benar. Memang, memang itu. melengkung gitu? Memang melengkung, ya. Nah, kemanapun pantai, aku aku udah berapa pantai yang tak ujungnya, memang melengkung gitu. Ujung kiri, ujung kan pantai itu melengkung gitu. Ya. Jadi ya udah, nggak ada benar, lagi teori yang bisa membantah itu. Kalau aku ya, gitu. iya, iya, kalau aku benar. ini benar aku nih. Iya, benar, benar. Nah itu aja, nggak perlu kita lurus ke depan karena kalau kalau lurus ke depan itu gimana ya? Lurus ke depan itu kita nggak nampak angkungannya oh. Yang nampak aja lah dari kiri kanan itu melengkung itu. Nah itu. Iya, kalau aku benar, benar. kutub utara, kutub utara, ha, kutub utara, kutub, utara dan kutub selatan. Kutub utara itu berada di mana? Sekarang bumi bikinlah, kita bikin bulat. Ya. Kutub Utara itu posisinya di mana? Kutub Utara itu posisinya di di, ya di Kutub Utara. Ya itu ada posisinya Kutub Utara itu, ya. kan ada Kutub Utara. Kan? Ya. Kadang ada orang yang bilang Kutub Barat, Kutub Timur. Kutub Selatan, beda enggak. Nah, kan ada Kalau yang... Kutub Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau yang Timur Batu, nah. bujur, bujur Timur, nah, bujur Baru. Nanti, bujur nanti barat. saya jelaskan di situ. Atau lintang, apa ya? Bingung Nggak, kan? Enggak, Nanti saya jelaskan di situ. Cuma, nah. sekarang yang kutanya Kutub Utara itu kan di mana gitu? Ya. Jadi sebenarnya Kutub Utara itu letaknya pas di tengah-tengah pusar bumi. Nah di ini tengah -tengah. menurut teori ya? teori, ya? Menurut teori benar. bumi datar ya? Nah, menurut teori bumi datarnya, ya. bukan teori bumi bulat. Ya. Jadi Kutub Utara itu letaknya di ...tengah-tengah pas posisinya di tengah-tengah bumi. Uh, sesuai dengan kompas yang sudah dibuat di dunia ini. Yeah. Jadi kutub utara itu letaknya di tengah. Jadi kenapa kompas itu letaknya tidak di pinggir? Kalau memang kutub utara itu tidak di tengah letaknya. Kenapa tidak di pinggir? Di pinggir pun bisa juga. Orang mau pergi ke laut, jadi dia bisa gini -gini kayak gini-gini... ...kayak amper motor itu kan. <laughs> yeah. Berarti kompasnya rusak uh, itu. Iya, makanya itu ditaruh di tengah. Jadi... Kita bisa mencari posisi kita di mana data daratan, kalau kita lagi di laut kan itu? Yeah. Kalau kita mau lagi di daratan di mana posisi di laut kan bisa dilacak dari situ, lah, gitu. Betul. Satu lagi, kita sekarang kan posisinya di Indonesia. Pokoknya ini kutub utara, yeah. ini Indonesia, yeah. di sana negara, kita mau ke negara sana, gitu loh. Yeah. Seharusnya dari sini kita harus bisa menyeberang langsung ke sana itu. Kenapa kita harus memutar dulu lewat pinggiran benua-benua? baru bisa nyebrang ke sana. Kenapa kita nggak langsung lewat langsung ke Kutub Utara? Serp, kenapa? Ke. Hah? kenapa? Ya makanya itu aku tanya kenapa gitu loh. Kalau memang menurut, menurut Anda itu bumi itu dat, uh, bulat gitu. Bulat, loh. Ya? Aku mau tahu dulu gitu loh. Nah, gini, nah. ini logikaku. Hmm. Logikaku dari ngelihat globe. Ya. Globi itu kan butir bulat ya. ya. ya bulat. Kalau kita dari Indonesia mau ke Amerika, kenapa kita nggak ngelewati, uh, ngelewati, ngelewati Kutub Utara? Hmm. Ya karena ngapain gitu? Karena kita kan Indonesia ini di garis khatulistiwa ya, di, di garis yang yang 0 derajat itu ya. Ya, ya kita tuh cukup mengarah ke timur atau ke barat, ngapa harus ke utara? Kejauhan enggak rasanya. Ya, ya, ya. Rasaku ya, ya, ya, ya. kalau kita ngelewati ke utara itu kejauhan, yang yang pertama kejauhan. Yang kedua, ya kutub utara walaupun ada orang tinggal di sana itu cuacanya ekstrim. Ya, Aku kemarin nonton apa itu ya di TV, itu ya berapa minus berapa. Sekitar puluhan, puluhan minus derajat di bawah nol. Hmm. Suhunya di sana ya. ya ngapain pesawat ke sana gitu. Ya, jadi jadi, <laughs> jadi memang memang pesawat tuh nggak boleh ke sana. Atau emang pesawat tuh bisa ke sana. Cuma dilarang. atau kayak Pesawat bisa ke sana. Hmm. Karena di kutub utara tuh ada penduduknya. Ada warganya. Hmm. Ada di situ yang hidup gitu. Yang hidup ada kotanya. Ya. Ada sebenarnya. Bukannya yang nggak bisa ke sana. Cuman hmm. dari Indonesia mau ke Amerika. Ngelewati Kutub Utara, kadoan jauh lah. Kalau kita mau ke Kutub Utara, sebenarnya siapa yang mau ngelarang kita ke sana? Ya nggak ada. Nggak ada yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang. Cuma kok selama ini memang nggak ada yang mau pergi ke sana gitu. Buk. Mata... Ada. Iya <laughs> gitu. Ada. Nah, siapa yang mau pergi ke sana coba? Pemukimannya ada di sana. Iya ada, cuma dia ada di situ suatu apa ya tibanya? Kota. Nah, suatu kota. Dia nggak pas di Kutub Utaranya. Memang dari kota itu sampai mau Berangkat ke Kutub Utara itu perjalanannya lumayan cukup jauh juga. Memang ada di Kutub Utara itu penduduk. Habis itu uh, sebenarnya bahas masalah pra, uh, teori Bumi datar sama Bumi bulat nih. Kalau menurut saya memang Bumi itu datar ya. Dia tuh Bumi itu ada ujungnya. Nah, <laughs> ini sebelum kita membahas ini, jujur ya, ini sebelum bahas ini kita udah chat nih. Udah chat. Yeah. Nah, dia paham sama teori Bumi datar lagi. Ya udah ujungnya di mana? Belum jawab ya? ya Belum, ah, belum jawab? jawab. Ah, di mana? <laughs> Kita kan sekarang kalau teori bumi bumi datarnya, ah. bumi datar itu yang jelas kutub utara di tengah-tengah. Yeah. Kutub utara di tengah-tengah. habis itu ujungnya itu ada yang namanya Antartika. Antartika. Nah. <laughs> Antartika itu yang dikelilingi oleh tengah-tengahnya benua-benua-benua-benua. Iya. Semua benua benua, habis itu kita antartika. Lewat kita dari antartika itu, dari antartika itu, kita udah menemukan bongkahan es. Bongkahan es. Iya. Berarti itu ujungnya. Berarti bongkahan itu ujung es itu ada penghuninya nggak? Ada. Ada. Siapa penghuninya? Mereka. Sopo? Mereka. Lo nggak bisa disebut mereka. harus harus jelas ini. Kalau teori ini bisa mau dibenarkan, harus... Jelas loh, ya. ada penghuni Ada gitu. Manusia kah? Hewan kah? Manusia, yang jelas manusia. Manusia. Uh -uh. Menurut teori bumi datar, hmm. menurut penganutnya nih, penganutnya. Nih, penganutnya <laughs> Jangan dibilang penganut lah. <laughs> uh, pusat dunia itu kutub utara. Ya. Ujung dunia itu? Antartika. Antartika. Ya. Nah, ini tentu berlawanan ya sama sama teori bumi bulat. Ya. Kalau teori bumi bulat bulat itu... Ya gak ada ujung karena dia bulat, karena ya, dia berbentuk benar. bola. Benar. Gak ada ujung, nggak ada pusat. Ya, yang ada garis khatulistiwa, bujur hmm. utara, bujur selatan gitu ya. Benar. Masalahnya ah. ha. Ya jujur aja aku membantah itu. Iya, membantah. Ya. Membantah semua ya, saya, Sebenarnya aku udah udah udah udah tahu bakalan <laughs> dibantah yeah. semuanya bakalan bantah yang percaya bahwasanya teori bumi itu bulat ya, ya, yang bulat pasti bantah gitu. Iya. Yeah. Jadi yang dukung ya cuma yang yang apa teori bumi datar? Iya penganutnya. <laughs> nah gini, karena aku gini, setiap setiap tahun tuh penganutnya itu makin banyak. Makin banyak. Makin banyak makin. Teori yang mana? Teori yang mana? Yang bu bumi datar. Bumi datar ya. Yeah, yeah, penganutnya makin banyak, makin apa istilahnya? Kalau di agama itu makin apa istilahnya? Pokoknya makin booming lah di situ orang-orang banyak-banyak yang yeah. mulai, mulai paham makin banyak lah. gitu. Jadi semakin paham dia semakin dibuli. Yeah. <laughs> uh, masalah bumi datar dan bulat itu, pokoknya itu tergantung pemikiran masing-masing lah. Betul. Uh, cuma kita sebagai manusia tuh hanya bisa untuk belajar terus gimana yeah. caranya kita tuh bisa paham dan mengetahui ilmu pengetahuan semakin lama semakin lama kita tuh tahu gitu kan, jadi uh, sebelum kita lahir itu orang yang paling pinter di bumi ini udah ada gitu loh, nah, kayak kita sebutkan sajalah, Yahudi itu sangat pinter, cerdik, cerdas, cerdas, nah. cerdas, smart, sangat pinter, pokoknya cerdas itu mereka orang Yahudi itu sangat itu jadi kita nggak boleh nggak boleh apa ya nggak boleh gimana tibanya, pokoknya di sini tuh udah ada gambaran-gambaran semua semua yang sudah dilihat orang itu bahwasanya kita tuh berkecimpung sama mereka gitu. Di situ kita berkecimpung sama mereka. Gitu. Sebenarnya kita nggak perlu jelaskan ini. Mungkin teman-teman sudah merasa sendiri bahwasannya kita, kita tuh sudah memang udah berkecimpung bersama mereka. Gitu. Sekarang gini, hmm. aku pernah baca. Hmm. Cuman aku nggak ingat siapa itunya, ya, publishernya nggak tahu. Yeah. Ingat bahwasanya <laughs> penganut bumi datar menabung untuk terbang numpang ke pesawat NASA. Hmm. NASA itu NASA tuh siapa sih? Nah, tunggu dulu. Nah. Tunggu dulu. Jangan dibahas NASA dulu. Ya. Jadi e, penganut bumi datar Kalau sambil ngerokok apa-apa ya? Bogas. Ya. Menumpang e, menabung, mengumpulkan nah. uang untuk numpang di pesawat NASA. Ya. Cuman itu, itu dia pengen membuktikan apakah kepercayaan dia itu betul? Apakah ternyata nanti malah membuktikan bahwasanya bumi itu bulat? Nah, itu belum belum ini ya belum finish belum finish cuman ada satu lagi berita tak baca niatnya mau membuktikan bumi datar eh malah dia jadi pengen bumi, bumi bulat tadi gara-gara dia ikut kapal laut beberapa tahun yang ikut kapal laut nah <gara -gara> itu gimana itu orang yang pengen membuktikan ya. akhirnya dia balik ke bumi bulat gimana menurut-menurut? Ya, jadi menurut? kayak gini ya dulu waktu kita masih sekolah. Nah, yes. Dulu ke, waktu kita masih sekolah, kita sudah diajarkan kalau nggak salah situ pelajaran geografi ya. Iya oh, geografi ah, kalau masalah di apa ya. Ya geografi masalah bumi ya. Iya. Yeah. Nah, di situ kita diajarkan bahwasannya bumi itu memang bulat. Nah, jadi teori-teori di situ sudah dicantumkan, sudah di, pokoknya sudah diletakkan di buku-buku semua itu bahasanya bumi itu bulat gitu. Memang yeah. Dan satu orang dulu diterangkan sama guru-guru saya dulu ya di SMA ya. Ada satu orang dulu pernah menjelajahi ingin membuktikan bahwasannya bumi itu bulat. Memang iya, ditelusuri sama dia. Entah dia berjalan kaki atau kayak mana nggak tahu <tuh> nah lagi. Mungkin lah jalan kaki. Uh, iya makanya itu, dia nggak tahu berdiri di titik mana. Ya. Begitu dia jalan, begitu dia jalan, dia berdiri di titik A. Jelas ya. Dia berjalan. Seberapa tahun kemudian dia ketemu lagi di titik A lagi. Berarti udah pasti bumi itu bulat, iya. Nah, makanya disitu diterangkan bahwasanya di pelajaran-pelajaran semua sudah mendunia, sudah udah apa ya, apa tibanya ya eh, Ya udah umum lah, udah umum lah, pengetahuan umum lah, tapi yang perlu saya tanyakan sekarang kalau memang ada sih ada dia menjalani cek itu, dia waktu waktu berdiri di titik awal itu dia berdiri di mana gitu, hmm. apakah dia di tutup utara? <Glian> nah sementara titik tengah bumi itu kutub utara gitu loh kalau memang dia berdiri awalnya titik a nya itu di kutub utara pas di kutub utara yeah. dia berjalan dan ketemu lagi kutub utara bumi aku jamin bulat ya yeah. <laughs> aku jamin bulat bumi nah sekarang yang aku tanyain dia berdiri di titik mana itu belum aku browsing belum aku lihat ya jadi saya nggak bisa jelaskan di sini sekarang mungkin ya komen-komen teman-teman di bawah nih lah kan. Coba di komen dia berdiri di mana? Coba di browsing dia berdiri yeah. di mana? Ini kalau menurut aku ya, kalau nah. menurut aku. Seseorang berdiri di titik A, habis itu menjelajah. Yeah. Sekian tahun mengelilingi bumi, kembali ketika itu aku rasa mustahil. Karena apa? Ya, yeah, benar. Mustahil, mustahil dilakukan. Kalau merupi... mustahil dilakukan nah. dengan cara kita Uh, yang pertama menapak di daratan, yang kedua berenang ya. atau naik kapal, itu nggak akan mesti itu lurus tuh, kalau, pasti. Nah, so, ah. saya apa ya? Ya. kalau itu memang mustahil. Yo. Tapi menurut saya itu nggak mustahil. Itu memang benar dilakukannya itu memang benar. Itu menurut saya ya, dilakukan memang benar. Cuma sekarang nggak ada ya gambaran bumi Pokoknya sekarang gambaran bumi seperti inilah ya. Apa yang ada ya? enggak ada. Gambaran bumi seperti ini bulat lah. Ibaratkan ini bulat. Iya iya. Ini bulat ya kan? Ini di tengah-tengah, titik... Jarinya diganti bisa nggak? Sorry, sorry. Jadi ini bulat ya. Sedangkan kutub utara itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Loh? Iya, di atas. Di atas kan? Di atas dan di tengah. Di atas dan di tengah kan? Iya, iya. Kutub utara di sini posisinya. Ini bumi. Kalau memang dia berdiri di sini, otomatis dia jalan. Nggak tahu ke arah mana, entah mengikuti kompas. Dia berjalan, seret-seret-seret-seret-seret-seret-seret. Paling ya, lah dia di sini. Yeah. Bumi bulat, benar. Yeah. Kalau dia berdiri di sini ya. Yeah. Kalau seandainya dia berdiri di sini. Seandainya berdiri di sini, yeah. dia mau jalan kemana? Nah, mau jalan kemana? Atau mau jalan langsung ke bawah ke sini? Nggak yeah. mungkin dia nggak ketemu sini, nggak melewat, melewati kutub utara. Atau dia jalan ke sini? Nah. nah, tunggu dulu. Oh. Nah, kalau menurut saya ini ya. Kalau menurut saya. Saya tidak tahu posisinya dia berdiri di mana. Yang jelas tidak di kutub utara. Kita taruh ajalah dia berdiri di sini. Di pinggiran antara kutub utara. Menurut saya itu dia itu berjalannya bukan seperti ini. Tapi... dia itu berjalannya seperti ini. Itu Masa tidak itu akal. itu tidak mustahil bahwasanya tidak pernah dijelajahi. Udah pasti dijelajahi. Dia berjalan seperti ini sampai ke apapun bukan dia aja saya pun kalau memang ada duit saya untuk menjelajahi bumi dari sini mengelilingi seperti ini udah pasti ketemu lagi di titik A gitu loh. Kalau kalau, kalau jalannya kalau jalannya lurus. Kalau jalannya lurus, udah pasti pasti ketemu. Tapi kalau di sini aku jamin kalau berjalan seperti ini aku jamin tidak akan pernah nyampe lagi ke sini kalau tidak balik lagi. <laughs> Itu ya dia. Jelas. Nah. Jelas. Aku sekarang punya pertanyaan ini. Nah. Kalau yang kami yakini sebagai penganut bumi bulat itu, kutub utara itu di orang kalian itu yeah. pusatnya. Harusnya jangan kutub utara namanya. Apa tuh? Kutub sentral. <laughs> di tengah tuh. nggak bisa kutub utara lagi. Kalau utara, selatan itu udah punya, udah mutlak itu udah punya penganut bumi bulat. Tapi kalau datar harus bikin nama sendiri. Yeah, yeah. Kutub utara tuh nggak harus itu, jadi sentral. Uh, Antartika itu... Oke nggak apa-apa pakai antartika, cuman harus bikin nama yang lain ya. Apa namanya? Pinggiran ndak pinggiran bumi. Pinggiran bumi ya. Apa pinggir bumi ya. apa bahasa itu, itu, itu, itu bahasa kasarnya. Iya <laughs> <laughs> kan? Ya, ya, kalau ya. misalnya, ya itulah kalau teori kalian itu kalian nah, percaya. Tadi tadi ada yang mau tanya, NASA itu siapa gitu? Ah, NASA. ah NASA. NASA. NASA itu punya Amerika, coy hmm. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, National Euro Yur. Euronautic and Space Ad Administration, USA. Hmm. Ya. Itu singkatannya. Artinya adalah Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya. NASA, itu. NASA itu. NASA itu ya. Badan Penerbangan. Benar. Kita Tahu. di sini podcast santai, guys. Sambil santai. Apa -apa, ya. <laughs> eh, kita, kita mau ngingatkan, ya. kita ini podcast kayak gini nih kita memang yeah. berada argumen. Kita, kita yeah. bukan mencari benar atau salah, tapi bukan, kita ya. pengen... Nah. Ini pikiranku, ini pikiranmu kita yeah. adu yuk. Nah, gitu yeah. aja. Yeah. Berita. Teman-teman di sini boleh komen terserah aja, cuma yang Bias, positif, ya? positif aja yang yeah. ya layaknya komen. Kalau aja. menurut aku mau positif mau negatif kita tampung semua. Yeah, kita tampung semua. Cuman gitu. itu membuktikan kualitas kamu yang ngomong yeah. gitu yeah. ya Kalau kamu ngomongnya jorok. Iya. Yeah. <laughs> Soalnya kita nih, ini argumen <laughs> ini tidak tidak tahu ya bumi itu datar atau atau bulatnya itu ya nanti ya teman-teman semua ini ya gitu loh, yeah, yeah. pemikiran teman-teman semua bukan kita, itu kan menurut aku yeah. pribadi dan menurut dia pribadi teori bumi datar atau bulatnya yeah. gitu. jadi menurut saya memang ini kebohongan elit global, kenapa saya <laughs> saya bilang seperti itu ya, ingat dicatat deh kebohongan elit global uh, ya. kebohongan elit global, kenapa saya bilang seperti itu, karena memang mereka itu tidak mau meng, uh, masyarakat Dunia, di dunia ini, tahu tidak kebenaran tahu supaya gimana caranya sebab dia, dia tidak tahu gimana sebenarnya bentuk bumi ini. Nah, eh, gitu, seperti itulah kan? Ya. Jadi sekarang uh, mereka udah menyusunlah strategi-strategi seperti itu, sedangkan kita di sini di Indonesia uh, sudah membaca semua. Taktik mereka gitu loh. ya yeah. Bahwasannya mereka tuh orang yang paling cerdas. Berarti mereka tuh memang udah menguasai bumi ya. Mereka lah yang menguasai, menguasai teknologi di bumi ini. Mulai dari Youtube, mulai dari Google, kita browsing internet. Itu mereka lah yang punya. Jadi kalau kita browsing di situ, kita ingin mengetahui yang sebenarnya. Yeah, dia yang buka? Ya dia yang bakalan apa yang membuat tuh dia gitu loh memang sih yang membuat uh, dikutip dari ini dikutip dari ini dikutip dari kita nggak tahu mana kutipan yang benar tuh yang mana gitu loh aku paham ini uh. ini sebenarnya kekhawatiran ya kekhawatiran uh. terhadap elit global ya yeah. karena apa memang ya kalau elit global ini terlalu kita perturutkan iya enggak, nggak bakalan ada yang bisa menggantikan mereka gitu yeah. uh. cuman yang kita bahas ini bukan lelit globalnya. Nah. itu bahas masih teori binatar. Aku pengen menanyakan gini loh. Hmm. Ini lu, lu, lucu sebenarnya. Lu, yeah, lucu, lucu, ya, ya. lucu ya. Kita anggap ini bumi. bumi. Bumi ini datar seperti ini. Yeah. Ini ya lucu ya. <laughs> Jadi nih. Misalkan nanti nih. Ada petani. Hmm. Gali sawah. Kedalaman, eh tiba-tiba ada rumah ngasa di bawah. Nah, itu rasa-rasa nggak -rasa mungkin. Digali kedalaman kan dulu, kok udah sampai luar ngasa ini. Cocok dia ada di pelawak ini. Iya <laughs> nggak? Nah itu gimana itu? Tidak pernah lah, tidak pernah lah yang seperti itu kejadian tidak pernah. Memang bumi itu bulat, itu eh, bumi itu datar bukan bukan harusnya peta nggak gitu, enggak. Memang bukan, bumi bukan, itu bulat, bukan bukan metanya. Ini. Enggak, ini kita ibaratkan. Ya. Walaupun nanti pinggirnya tuh kok bulat atau gimana pun. Nah. Seandainya nanti ini ada petani gitu kan bajak sawah kan, nyangkau-nyangkau kedalaman. Itu alatnya dari apa? <laughs> <laughs> Karena apa? Orang sekarang kayak preform, preform itu gunung ya. Bongkahan emas di gunung, nah. digali sedalam apapun itu, ya. masih emas juga ketemu. Belum ketemu, belum pernah ketemu, belum dunia, belum, ya? belum ketemu yang itu dasarnya dasarnya belum Dasar ketemu, dari, kan? ah. jadi kalau bumi teori bumi datar itu itu sebenarnya sama besarnya sama bumi bulat itu sama aja teorinya kalau misalkan kita gali, kalau bumi itu bulat ya, kita gali. Kalau ke dalam sama aja bakal tembus ke bawah gitu kan itu. Uh -huh. Kadang ada kemarin teman yang yang komentar di apa di. Siapa namanya? Imam nggak? Nggak nggak ada teman. <laughs> imam mana Imam nih? Nggak ada kabar nggak, nih. Tengah tahu dah. Mungkin dia <laughs> tadi waktu saya video call dia belum pakai baju jadi dia males mau kesana. Jadi gini. Ada teman bang, kalau memang bumi ada ujungnya, berarti kalau kita di ujung kita bisa nengok gini, gini dong bang. <tell> iya bisa. Iya bisa, bisa saya bilang, bisa. Coba lah, <tell> <tell> coba lah. Udah bisa kesana nggak? Coba izin sama siapa mau kesana. <tell> kalau memang <tell> mau <umum>. cari <tell> ujung dunia, bakal ketemu mau kesana gitu. Nah, tapi bisa nggak pergi ke sana gitu? Sebelum kita menuju ke bumi, eh ke ujung ujung dunia, ujung bumi ini ya, itu kita udah dicekal, nggak akan bisa ke sana kita soalnya memang ujungnya tuh ya memang udah dijaga siapa yang jaga ya mereka yang jaga itu nah. biayanya besar lah orang memang iya biayanya besar ya nah. jangan kan, oh, ke medan aja bayar ongkosnya khususnya <laughs> belum makan di jalan ya ini mau ke ujung dunia ya nah jadi kalau masalah kemarin ada teman juga itu kok planet kayak mana bang eh satelit kayak mana bang Nah, masalah satelit lagi bahasa satelit itu nanti, nanti ya satelit. Nah, jadi kalau masalah satelit itu, itu ya itu pembahasannya ya beda lagi nggak nggak jauh jauh sama bumi datar. cuma satelit itu itu teori satelit itu antara ada sama enggak itu memang ada hubungannya sama bumi datar sama bumi bulat gitu. Bulat. kalau bumi bulat itu satelit itu pasti ada, ada gitu. Ada. kalau bumi datar itu satelit itu tidak ada gitu, ada. di di luar atmosfer ya, di luar atmosfer itu tidak ada satelit itu. Tidak ada yang bisa melewati atmosfer ah, bumi. Iya. itu tidak ada. Yeah. Itu menurut bumi datar. Yeah. Kalau menurut bumi bulat ya satelit itu pasti ada kayak Indonesia kan satelit tiga, palapa, palapa, Telkomsel, apa? Bukan Asia -Sat. telkom aja. Uh, telkom ya. Palapa, palapa. lagi nggak tahu. Asia -sat, ya. Asia -sat, gak apa, tahu lah. Pokoknya ada yo, ya. Ya. Itu katanya ditaruh di mana? di apa di atas Indonesia di, atasnya <laughs> di atas langit Indonesia di atas langit Indonesia nah, yang kupertanyakan sama dia dia udah lewat atmosfer apa belum gitu ya yeah. udah melewati atmosfer apa belum uh, satelit itu gitu. dia nggak tahu Ya kayak mana mau menjelaskan kan gitu sedangkan dia tanya memang kalau memang ada satelit di Indonesia gitu dia udah melewati atmosfer apa belum gitu pertanyaan saya kan tapi jadi disitu putus disitulah karena dia belum bisa menjawab kan? Jadi putus silaturahmi nih, <laughs> bukan putus silaturahmi. Tanya jawabnya putus di situ. Oh, ya. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan juga sih. Soalnya saya di sini juga ngutip-ngutip juga gitu. Nah, Istilahnya masih menggali ya? Masih menggali. Masih ya. menggali. Jadi teman-teman. Apakah juga. yang percaya ini betul <laughs> lah? <pada> <laughs> <laughs> ya, <itu aja. laughs> kalau menurut saya kita bahas ini ya. ya, ya. Satelit. Ya. Kalau masalah kalau menurut saya ya, kalau satelit itu sebenarnya. Ya pasti nggak ada Pasti nggak ada ya, Pasti enggak ada karena, karena saya, kan, saya kan teori bumi datang Iya <laughs> Jadi satelit itu kenapa nggak ada Mungkin teman-teman tahu ya Bongkahan dari luar angkasa ya. Yang menembus atmosfer, atmosfer bumi. ke bumi ya. ya. Itu tiba di bumi Memang ada dulu beritanya ya Beritanya seperti itu ya Bahwasanya Bongkahan di luar angkasa itu tembus sampai Menembus atmosfer bumi Dan dia Jatuh, menghujam, menghujam jatuh bumi. menghujam ke bumi. Itu tiba Berbekas. Di, itu tiba di bumi itu seperti apa bekasnya gitu. Iya. Apa itu seperti uh, dia, seperti digali, dibom gitu ya kan? Seperti bom jatuh dari laki Ya ke Kita bumi ibaratkan gitu. aja, laki-laki jatuhkan krekel ke dalam air. Ya, gitu kan? Nah, hmm. ada bekasnya, ya, ada bekasnya. Air. Itu bongkahannya itu ada enggak, atau terlihat enggak, atau sama enggak besarnya sebelum dia. Terjun ke sini kan itu Dari luar luar angkasa sana terjun ke sini Bungkahnya kira-kira sama nggak Menurut saya enggak sama gitu iya. Di sana mungkin besarnya mungkin uh, Misalkan bola, bola. 20 kilo misalkan bola. ya nah, Misalkan ada, 20 kilo Tiba di sini mungkin bisa jadi tinggal 1 kilo Atau nggak ada Atau enggak ada lenyap. Atau apa? Lenyap, uh, gitu. uh, apa namanya tergesek, nah. tergerus ah, Itu akibat apa? Gesekan. Akibat karena dia gesekan atmosfer iya. Gesekan atmos atmosfer itu sangat kuat loh, iya. jadi nggak sembarangan itu bisa men, bisa mau menembus atmosfer itu. Yeah. Nah itu bongkahan luar angkasa ya bisa menembus bumi bisa habis kayak gitu. Yeah. Dan sekarang satelit mau keluar angkasa, Ma material pesawatnya apa? material pesawatnya itu apa? Kok bisa dia menembus atmosfer? Nah, yang Makanya itu saya tadi sama teman saya sampai berhenti di situ. Jadi di luar angkasa atau sebelum di, di, luar, di luar atmosfer atau sebelum sebelum atmosfer ya, Atau di dalam atmosfer masih gitu loh Kalau di dalam atmosfer mas, uh, itu masih akal Masih masuk akal Jadi memang ada satelit di atas itu Masih di bawah Masih yeah. masih bisa kita kesana itu Masih bisa kita kesana Kalau ada duit puluh ribu mungkin udah bisa kesana. <laughs> Nah itu kan Tapi kalau di luar atmosfer saya rasa itu Di luar nalar nalarnya Di luar nalar ya yeah. Itu mustahil Menurut saya ya yeah. Menurut saya bukan menurut teman-teman ya gitu itu ya. menurut saya. Nah. Ini kalau menurut aku ya, hmm. satelit itu ada? Ya, benar. Buktinya apa? Parabola kita itu ngarah ke atas. Benar, benar. Parabola kita. Enggak ada yang mengarah datar. Benar. Mengarah ke atas. Walaupun benar. agak condong, agak memang pasti, pasti marahnya ke atas. Iya <laughs> kan? Ini nanti menjuruhnya ke elit global lagi. Nah. Nanti, kita gak bahas elit globalnya nanti. Di pembahasan selanjutnya nanti <laughs> ya, ya. kita bisa bahas elit global. Nah. Satelit itu ada, buktinya apa? ya? Udah kita kita gunakan sehari-hari, nonton TV kita pakai ya. apa. Ya kan? Ya bener. Nah. satelit. Terus pakai kita jaringan. internetan mencari apa Google Map? Ya. Kalau nggak pakai satelit, pakai apa? apa? terkop? Ya, nggak mungkin kan? ya, Nggak mungkin. Kan, Kalau misalnya apa? Sekarang ini pemahaman pemahaman nah. dari teori bumi hmm. data itu kayak Google Map kayak apa? Hmm. Itu dari mana? Nah. Datanya Selamat dari mana? upgrade loh, upgrade <laughs> itu. <laughs> upgrade ya. Apa yang kita kerjakan bisa difoto dari atas? Iya benar-benar. benar Dari mana? Sekarang ini. Kalau menurut saya, mungkin teman-teman dulu entah udah browsing atau udah mengetahui dulu dibanding saya kan itu. Itu dulu pernah dengar namanya tower terbesar di dunia. Nah, tower terbesar apa tower tertinggi? Lo tower 8 tower terbesar ya, bukan tertinggi ya terbesar ya? terbesar ya bukan tertinggi mungkin terbesar mungkin saking besarnya ya bisa jadi tinggi gitu kan itu jadi terbesar hmm. itu ada delapan itu di mana letaknya posisinya saya nggak tahu yang jelas ada di kutub utara satu. nah kalau sempat ada tower terbesar delapan delapan unit hmm. tapi tempatnya di mana nggak tahu itu teori konflikasi <laughs> <tuk> iya benar benar nanti bakal kita bahas nanti yeah. nah, di kemudian hari kita bahas nanti yang penting kan kita sekarang kan lagi mencari mencari dulu gimana yeah. titik terangnya itu nanti dimana. Yeah. Iya. Nah itu tergantung teman-teman lah semuanya yang menilai kan itu. Jadi menurut saya itu delapan tower terbesar itu dimana itu posisinya yang jelas. Yang jelas bisa dia menembus semua, bisa membekap semua jaringan di seluruh dunia. Jadi gimana? Jadi, next kita, kita sambung kita, ya? Next kita sambung berikutnya lah. Kita cari hari yang Free ya. Kita cari Soalnya hari free. apa kita istilahnya periuk kita nih beda nih. Jadi kesimpulannya <laughs> gimana nih Bang? Kesimpulannya adalah... <coughs> Oh masing-masing lah nanti ya, masing -masing. teori bumi datar apa kesimpulannya kalau ya. bumi benar? Ah kalau menurut saya gitu teori uh, yang yang memahami bahwasannya bumi itu berbentuk bulat, ya, ya kembali lagi kepada itulah kepada tuntunan kita ya. Sebagai, kami ya sebagai sebagai kita penganut umat, uh, sebagai orang Islam gitulah sebagai orang Islam, bahwasannya bumi itu bulat memang tidak digambarkan di Al-Quran, tapi ada dokumen, eh, ada sunnah-sunnah yang mendukung bahwasannya eh, bumi itu bulat seperti kita disunahkan melaksanakan sholat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. bulan ya. ya dari situ saja sudah istilahnya udahlah udah cukup memperkuat udah paling kuat lah itu alasannya. Ya, ya. Itu kesimpulan dari. ...teori, bumi, teori bulan. bumi bulan. Nah sekarang teori bumi datar. Jelas lah suaranya loh. Yang sekarang kurang, kalau kesimpulan dari teori bumi datar... ...itu yang yang kita bahas di sini... Uh, ...termasuk saya yang bahas di sini itu... ...ini bukan mengenai masalah keagamaan ya. Ini masalah elit global ini yang saya ceritakan tadi. Gak ada istilahnya itu. Kita di sini semuanya bersatu gitu loh. Bersatu gimana caranya untuk menyimpulkan... ...semua pemikiran kita ini... Untuk mengetahui gimana sebenarnya bumi itu datar atau bulan eh, atau bulat, bumi datar atau bulat itu semuanya tergantung kalian semua Yang penting bagi pribadi saya mas, bagi pribadi saya sendiri itu bumi itu datar itu menurut saya. Menurut anda mau bulat mau datar mau peta itu terserah. Ini bukan menyangkut masalah agama. Kalau di bawah agama sih bisa juga. Nanti bakal panjang ceritanya. Cuma ini elit global nah, gitu. Oke. Okay. Jadi pokoknya kesimpulannya pokoknya. Itu tergantung kita masing-masing menilainya. Kalau okay. memang ilmunya tinggi, mungkin bisa bisa statement juga terserah kalian kan itu. Mau gimana pun bentuk apa bumi itu datar atau bulat ya terserah kalian. Pokoknya yang kita bahas sekarang ya sesuai kemampuan kita gitu loh. Oke, okay. iya. Nah, sekarang nih pertanyaan pamungkas nih. Nah, pertanyaan setelah kesimpulan masih ada pertanyaan pamungkas. Studimu kapan selesainya? Pondasinya <laughs> <laughs> udah berapa abis? Itu apa tuh? <laughs> Meleset dari hitungan itu Ah udah pasti Itu kemarin kan sudah saya hitungkan ya Pondasi untuk studio podcast seperti ini Karena kan podcastnya ini di luar Ini kita masih outdoor ya, ini Masih outdoor nih ya, ya Rencana kan nanti kalau udah siap itu studio Wadi Media Hadi itu Nanti kita bakal rutin podcast di situ. Kita di situ semuanya bakal akan bentuk semuanya Untuk podcast ini, untuk ruangan recording ini Untuk bikin video outdoor di sini untuk indoor di disini ya. Itu semuanya ada di situ nanti nah, Jadi ini meleset dari rancangan. kita <laughs> Jadi sebenarnya itu kemarin tuh budget saya itu sebenarnya udah saya hitung udah pas sebenarnya untuk membeli bahan-bahan semuanya untuk mendirikan uh, ruangan studio untuk apa ya untuk Wadi Media HD ya uh, rupanya meleset dan melenceng rupanya dananya itu kurang <laughs> uh, gambaran sekarang ini masih pondasi aja Habisnya udah mencapai 60 juta, itu untuk yeah. sih Ini niatnya sebenarnya, ini pengen kita pengen, karena di teman kita siapa? Si, si, si Yunus ya? Si ya. Kalau bisa bikin kantor gitu. <laughs> <Pernyata> <laughs> pas dibikin kantor, kita pengen pengennya bikin studio gitu kan. <laughs> Jadinya kalau studio ini udah ampun lah dananya kan. Si Rahmat, si Rahmat. Si Rahmat, ya. Si rahmat, ya. rahmat yang ngasih apa ya. <laughs> yeah ngasih apa istilahnya masukan ya, kan? iya. bikin kantor bang. Oke kita bikin kantor, <laughs> tapi jadinya studio. <laughs> Kalau udah studio udah Idalah. mati matian lah itu. Mati gitu. nah, Itulah pokoknya ini baru pondasi, baru tegak besi, itu pun besi belum dicor. Belum nah, dicor. Itu udah habis enam <laughs> puluh lah. Belum nah, nimbun tapi timbunan belum nimbun, selesai. Nimbun udah, tapi tinggal di belakang lagi lebih kurang anggaran 20 mobil lagi. <laughs> <laughs> ini udah 23. udah dua lebih lah, 24 puluh mobil. Nah, 20 mobil ini tinggal 20 mobil lagi itu mungkin udah selesai nimbun. Itu Jadi, kemarin budget saya tuh nggak sampai 100 juta sebenarnya tuh, budget saya tidak sampai 100 juta. Jadi kita rembukan sama keluarga kan itu, ah, gimana budgetnya mungkin segini habisnya ukuran 14 kali 9, rupanya begitu di Terawang, <laughs> di Terawang baru pondasi aja udah habis 60, nggak mungkin nggak mungkin 40 juta ini menyelesaikan dari fondasi itu ke atas kan nggak mungkin. Itu rasanya mustahil kan itu. Yeah. Soalnya 40 juta kan itu yeah. pasti kurang apalagi sekarang bahan-bahan mahal semua. Jadi itu aksimasi ke depan itu sudah saya hitung kemarin itu lebih kurang ya dari dari 60 juta itu sampai akhir itu 150 juta baru selesai. 150 juta. Man. 150 juta baru selesai itu studio. Jadi rencana yang mau saya tingkat nanti yang belakang aja. ...dan yang di depan tetap... Uh, satu lantai. lantai. sama aja Satu lantai. Satu lantai. Gitu. Itu jadi tingkat... Tingkat satu aja. Tingkat satu. Tingkat satu lantai satu, satu, lantai dua habis. Lantai satu, uh, dasar kan. Habis itu lantai dua dah habis. Yang rencana kita merekrut imam untuk jadi apa? <laughs> jadi apa? <laughs> jadi mucikari di lantai tiga. <laughs> di lantai tiga janganlah. janganlah, janganlah. <laughs> Kena demo kamu nanti sama Pak Jorong ya? Iya. Itu rencana nanti ya studio saya ini... Saya hanya memberi gambaran buat teman-teman ya. Soalnya kan di sini ada teman-teman itu yang suaranya itu sangat bagus-bagus, unik-unik. Tapi dia mau kemana, mau di, disalurkan mau disalurkan, lah suaranya ini. Karena oh, gini ya, kita hmm. semenjak bukan hanya semenjak sih, di simpang hmm, 4 iya. di simpang 4, benar semenjak benar. 2000, 2015 apa ya? Hmm. 2015 kemari atau mungkin lebih cepat lagi 2012-an dua belasan mungkin ya. itu tuh fenomena di Simangpad bahwasanya acara band itu nggak pernah rame kecuali konser besar ya, ya. acara band tuh nggak pernah rame festival band itu nggak pernah pesertanya tuh kayak zaman zaman kami dulu hmm. zaman zaman aku dulu ngeband ya. tahun 2006, ribu eh, enam lah 2004 sampai 2005, ribu lima eh dua ribu itu kalau ada festival band itu habis, selalu habis dan selalu melunjak. Oh, ya. Sekarang, dibikin festival adanya 5 juta. Yang daftar cuma 5 band. <laughs> 5 band. Jadi gini, ya, jadi itu. Jadi ada satu fenomena, 94 bahasanya. Anak band lenyap. Lenyap ya, bilang ya. Atau nggak diperhatiin sama pemerintah sini atau kayak mana? Atau... Pemerintah dukung. Dukung ya? Dukung Waktu ya, di... dukung ya. ada kegiatan di, di sasak. Dibikinkan panggung itu tuh gunanya itu, oh, gitu. baik itu anak band ataupun seniman-seniman apapun, oh, saya ah didukung di sana gitu. Tapi semakin kemari semakin hilang gitu. Hmm. Kalau di kalau kalau kita nanya ke studio, hmm. studio setiap hari minimal ada satu atau dua band yeah, yang latihan. Yeah. Berarti masih ada, cuman kenapa mereka tuh nggak minat <tuh> nampil di acara-acara gitu? Ah, jadi akhirnya na, akhirnya itu tadi yang lu bilang tadi kan? Nah. Akhirnya, apa, memang di zamannya mungkin ya, zamannya ya. adalah zaman kita berkarya itu nggak perlu band. Ya. Kita tuh bikin musik atau bikin apapun nggak perlu grup, bisa sendiri gitu. Benar, benar. Ah. Jadi terbawa harus ke sana, akhirnya ya, yang bisa berkarya sendiri, berkarya. Yang nggak bisa berkarya, itu tadi. Ya. Banyak suara-suara bagus nah. tapi nggak tahu ngapain. Iya, benar. Itu lah. Itu makanya sekarang Wadi Media Hadi ini serius gitu Serius untuk membantu teman-teman semua, membantu itu dalam segi uh, bakat-bakat teman-teman semua yang selama ini terpendam atau nggak tahu mau diarahkan kemana, ini suara saya atau talent talenta-talenta yang lain gitu kan. Jadi, Wadi Meda di itu membuka studio itu untuk rekaman recording, itu untuk rekaman recording yaitu audio, dan kita sekalian untuk uh, musiknya, kita bikin sendiri musiknya. Habis itu kita langsung kita bentuk di situ untuk bikin uh, video outdoor atau indoor semuanya di situ sama kita. Habis itu kita langsung editing sekalian semuanya di situ. Habis itu sekalian kita podcast semua sama teman-teman semua di situ. Nah, di situlah mudah-mudahan teman-teman semua itu ya, paham ya. Paham ya dengan apa yang uh, kita ceritakan di sini ya. Jadi kita di sini uh, membantu teman-teman semua dalam segi untuk menyalakan semua bakat-bakat teman-teman semua yang selama ini terpendam di. Untuk area untuk kita yang kita utamakan tuh di area Pasaman Barat ini ya. Iya. Yeah. Nah, semoga teman-teman tahu dan menonton di podcast ini ya, teman-teman tahu semua. Dan Insya Allah itu studio akan jadi lebih kurang 3 bulan lagi itu. Tiga bulan lagi men. Uh, 3 bulan lagi itu mungkin udah udah selesai lah, tinggal finishing ya. Iya. Yeah. Uh, disitulah uh, mulai dari sekarang saya promosi sama teman-teman ya, kita untuk teman-teman juga. Disitu kita mengeluarkan nanti ya kalau masalah budget gitu ya. ...itu budget itu sangat sebenarnya nggak wajar itu. Gimana, nah, ini kita mau kasih bocoran ya? Ini nah, ya? Ini pengalaman, ya. pengalaman. Pengalaman, nah. pengalaman. Saya, eh saya, aku 2006-2007 lah pernah bikin demo. Yeah. Pernah bikin demo musik karena pada saat itu festival sudah mulai naik jenjang ya. Benar. Nggak hanya manggung tapi harus punya karya original... Di, ...direkam secara profesional... Dijadikan demo, diantarkan kepada penitia festival. Hmm. Nanti kalau misalnya kita terpanggil, kita berhak pang, naik panggung. Kita berhak perform secara live. Yeah, ah, itu tahun 2006-2007, kena bandro satu shift. Satu shift itu sekitar 5 jam. 5 yeah. jam ingat ya, ini kan kawan ya. 5 jam itu selesai nggak selesai ya, 5 jam putus habis. 5 jam. Uangnya 500 ribu. Dan satu shift itu, lima jam itu, kita tuh cuman disediakan ini studionya, bebas kalian mau ngapain. Ini drum, ini gitar, bass, dan segala macamnya, ini cuman dibantu oleh satu orang operator. Itu biayanya 500.000, tahun 2006, 2007, ya kan? Sementara kita di sini, di Wadi Media HD, teman-teman pengen. Teman-teman punya punya apa saya misalnya punya satu karya atau yeah. pengen cover gitu kan. Yeah. Dengan hanya bermodalkan suara aja gitu. Tanpa teman-teman bisa memainkan instrumen yang akan direkam gitu kan. Yeah. Kita bantu. Oke, kita bantu. Setelah kita bantu selesai audionya, kita mixi mastering. Teman-teman pengen di, di divisualisasikan karyanya. Kita bantu juga dengan harga yang sangat low yeah. budget sekali. Bayangkan aja teman-teman. <laughs> kalau misalnya kita rekaman ke Padang, oke okay, kita bikin satu shift itu masih ratus ribu. Teman-teman yeah. pergi ke Padang, nggak mungkin nggak nginap, nggak mungkin nggak makan, nggak mungkin nggak pakai travel atau, yeah. tran, atau transportasi mobil, ya. Mobil sendiri ya beli minyaknya. Ya yeah, pastilah, kan. transportasi kan. Transportasi. Udah sekian uangnya ke Padang itu. Sementara kalau teman di sini, teman-teman di sini mau kita yang bantu gitu kita yang istilahnya kita yang apa ya? ya kita yang membantu teman-teman istilahnya -teman ya. lah sama-sama membantu kita. ya dengan harga yang sama tanpa teman-teman tuh bisa memainkan instrumen jadi sama. jadi. tambah video. tambah video itu itu udah plus video. ah udah plus video ya. gitu kan? harga-harganya harganya berapa tuh? yang penting itu sangat low budget sekali berapa itu nggak. nggak perlu kita sebutkan nanti kalau mau apa ya silakan cat aja di IG nya udah ada kok. pokoknya teman-teman kalau misalnya merasa wah kayaknya mahal coba deh coba browsing atau coba tanya ke misalnya ada ya di Padang atau di Bukit Tinggi atau di kota-kota gede lah itu standar standarisasi recording berapa standar membuat video itu berapa baru tengok kami kalau dirasa memang mahal <laughs> kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya iya. udah udah nggak bisa kita menjelaskan apa tapi kalau misalnya teman-teman memang, memang dari beberapa Project yang yeah. selar yang yang finish yang selesai kita upload gitu yeah. itu tuh mereka memang adalah tawar menawar pasti yeah. uh, terus cuman mereka lebih mengerti mengerti oh ini lo yang ditawarkan ke kita dengan harga sekian kenapa nggak gitu kan jadi dengan kualitas yang seperti apa ya boleh dicek di Ya. Di media HD, di channel Youtubenya, ya. seperti itulah. Kalau kualitas, ya kita belum bisa bilang, nah. ini the best, tapi kawan-kawan bisa nilai sendiri lah. Ya. Tengok, lihat sendiri ya. hasilnya seperti apa. Benar itu. Karena kita pun alat-alatnya pun bukan yang murahan juga ya. Iya <laughs> bukan yang murahan maksudnya gini, kalau teman-teman bisa gitu, bisa mengoperasikan, ya. beli sendiri, Ah, pasti teman-teman bakalan tahu berapa harganya gitu. iya, benar itu. Ada Bocoran, bocoran dikit Bocoran kema. dikit lah, mikrofon ini berapa harganya Mikrofon ini ya. Ini kemarin harganya Ini mana yang ngapain yang, yang, Ini duluan beritu yang, yang ini duluan ya Ini dulu. duluan kalau mikrofon ini kalau nggak salah harganya kalau beli ini second ini ya? Second belinya? Second bukan baru. Bukan kalau baru. baru mungkin ya mungkin bisa di, dikatakan dua kali lipatnya gitu. <laughs> Jadi kemarin kita beli harganya satu juta tiga ratusan lah itu. 1 juta tiga ratusan nah, sampai, sampai di sini ya? Sama ya, satu nih ya. Jadi, ini harga second. Harga second. Belum, harga Belum baru ya? Boleh dicek ini. Apa nih uh, Audio teknik uh, Dual. 2020. AT 2020, AT 2020 ya, ya. Uh, serinya 2020. Iya, ini baru, baru ini aja gitu loh. Belum Itu mikrofonnya ada. aja, nah, mikrofon belum ya. yang lain lainnya, belum komputer, ya. belum PC apa, belum soundcardnya, ya, belum PC belum ininya, lagi. ya kan. Semuanya nah. lah pokoknya. pokoknya. nanti, apalah kalau udah jadi, studio nanti, insya Allah body media day akan lebih uh, menguatkan untuk promosi dulu sama teman teman semuanya yang ada di area pasangan Barat ini. Buat teman-teman yang ingin bergabung atau ingin bertanya-tanya semuanya ya silahkan nanti aku letakkan seling Instagramnya atau Facebooknya nanti di deskripsi Youtube. Disitu aja nanti dibaca semuanya udah lengkap di situ semuanya ya. Oke. Okay. Okay? Cukup ya? Cukup ya itu aja lah. Sip. Mungkin cuma ini ya yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya atau yeah. yang kita podcastkan, yang kita bahas semuanya di sini semuanya sebenarnya belum clear. Belum clear kan? Cuma nanti, bakal kita sambung nanti di kemudian hari kalau kita sudah ada free lagi ya? Soalnya sekarang tadi istri saya, Jordan, pun meminta antar ke pasar ya. Gitu. Nanti malam ada Nanti malam enggak lah. <laughs> oke, okay, sip oke okay, lah sip ya? Oke, okay, sip ya? Semoga bisa menambah okay, selamat nah, selamat uh, beraktivitas sore hari ini. Oke, oke, oke, ya oke,